Merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar TBS sawit Provinsi Sumatera Utara Sumut untuk periode 2 hingga 8 November 2022 telah menyepakati harga sawit umur 10, 20 tahun naik 32,17 rupiah per kilo menjadi 2845,05 rupiah per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Sumut berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Sumatera Utara, sawit umur 3 tahun Rp2.215,19 per kilo, sawit umur 4 tahun Rp2.420,45 per kilo, sawit umur 5 tahun Rp2.548,74 per kilo, sawit umur 6 tahun Rp2.620,08 per kilo, sawit umur 7 tahun 2648,45 rupiah per kilo, sawit umur 8 tahun 2714,49 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2769,57 rupiah per kilo, dan sawit umur Oktober 20 tahun 2845,05 rupiah per kilo, sawit umur 21 tahun 2837,92 rupiah per kilo, dan sawit umur 22 tahun 2797,28 rupiah per kilo, sawit umur 23 tahun 2767,09 rupiah per kilo, sawit umur 24 tahun 2667,22 rupiah per kilo dan sawit umur 25 tahun 2577,80 rupiah per kilo. Dimana harga minyak sawit mentah CPO, ditetapkan 12.638,93 rupiah per kilo dan harga kernel 5.426,48 rupiah per kilo dengan indeks K91,88 Sekian harga sawit untuk tanggal 4 November 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.